Harus tetap bersyukur walaupun kita kadang nggak bisa menghitung nikmat Allah karena emang nggak mungkin menghitung nikmat Allah wain taud dunia Allah nggak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah gampangnya misalnya coba aja ada nggak kita yang bisa menghitung jumlah tetes air hujan kita hujan itu aja nggak sanggup apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar nah jadi tetap walaupun kita nggak sadar nikmat Allah apa tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika.